Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Mungkin kalian pernah melihat sebuah postingan iklan yang menyertakan link WhatsApp. Dan ketika untuk linknya kita klik, maka kita akan diarahkan ke WhatsApp untuk melakukan chat langsung. Dan di sini sudah ada tertulis untuk kata-katanya ya, tinggal kita kirimkan saja. Nah, jika kalian memiliki akun bisnis dan ingin membuat seperti ini, maka caranya sangat mudah ya. Ini sangat membantu sekali untuk memudahkan calon pembeli untuk menanyakan produk yang kita jual. Oke, langsung saja silahkan simak videonya. Oke, langkah pertama sekarang kita buka browser internet yang ada di HP. Kemudian pada kolom alamat di bagian atas ini kita masukkan create.wa.link. Ya, seperti ini. Kemudian kita buka untuk alamat situsnya. Nah, di sini kita scroll ke bagian bawah. Lalu setelah itu masukkan nomor WhatsApp kita. Di sini tentu saja depannya plus 62 ya, karena Indonesia. Kita masukkan untuk nomornya Oke, jika sudah, kemudian pada kolom yang ada di tengah ini, kita masukkan kata-kata yang biasa digunakan oleh customer atau calon pembeli. Misalnya kata-katanya seperti ini. Halo, apakah produk masih tersedia? Biasanya customer menanyakan seperti itu ya. Kemudian jika sudah, untuk membuat linknya, kita pilih generate my wa.link Berikutnya sekarang kita lihat, nah di sini ada barcode dan juga link yang bisa kita gunakan ya. Barcode bisa kita sebarkan melalui media sosial ataupun berbentuk link. Dan di dalam barcode ini kita bisa menambahkan linknya, nah seperti ini ya. Jadi bisa barcode-nya saja atau menyertakan link. Jika sudah kemudian kita copy link, dan untuk barcode bisa kita download. Oke, nah sekarang untuk link dan juga barcode bisa kita sebar kemanapun. Baik itu melalui Instagram, status WA, ataupun media sosial lainnya. Misalnya untuk link Facebook, saya taruh di Facebook. Berikutnya, jika ada orang lain yang mengklik linknya, maka akan diarahkan ke WhatsApp. Seperti ini. Dan di sini udah ada kata-katanya ya. Halo, apakah produk masih tersedia? Sesuai dengan yang tadi telah kita buat. Berikutnya kita kirimkan. Oke mantap sekali dan semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh